Pencerah Allah itu pinter tenan, jen pangeran yo. Ya, Raisodilawan, dilawan lu gak ada kitab kata, kalau lu ada kitab dokumen dialektik pangeran be porok kekasih. Nah, orang kafir kan karuan gak level, ambek kekasih, pinter-pinteran, dia pangeran jen pinter tenan. Pinter Maksudnya, kagum loh. Dia sederhana. Nabi Ibrahim pak, Khalilul Rohman, bedika budul. jadi Nabi Ibrahim zaman sugem mengerti, anak ini gelarin loh, Khalilul Rohman. Khalilul nak diterjemahkan kekasih kasih pangeran. Nggih, kholelu kuwi konco sing wis intim, sangat dekat. Melane wong Arab nak darani napa nyuwun sewu napa tusuk gigi, iku bahasa Arabnya tahlilul sini. Apa neng selas-selane napa gigi, jadi khullah maknane selas selo. Manung selas-sela iku ning Atini Ibrahim maknane napa Allah. Wis khullah wis. disebut dina kiamat kuwi la khullatu wala syafaah, ora napa kekasih, lah Nabi Ibrahim jenisnya khalilur Rahman, banget parkir nah, suatu saat malaikat Israel itu datang ya khalilul Rahman, saya diutus Allah yang khalil anda yang kekasih anda supaya mencabut nyawa anda ngamuk Nabi Ibrahim harro'ayta khalilan yusiu khalilah, harro'ayta khalilan yumitu khalilah Nabi Ibrahim, cara ini merajang, cara bahasa Indonesia Werdah tak Israel, ono kekasih kok mateni pacari, ono kekasih kok mateni sing dikasih, karpeku bi, orang keliru, perintahmu keliru, mesti el keliru, kau keliru, dagem Israel seng salah tangkap, maksudnya. Oh Israel atau sekolah, atau debat, menjadi malaikat kafir atau mana boh, sekolah, sekolah malah repot, entek karpe dosa saya mau, Israel gak apa? sekolah gak Dini lulus, yo no, ya. <laughs> akhirnya malaikat Israel balik-balik neng langit balik neng Gusti kata Ibrahim, "hal roaita khalilan Yumi tu kholidan, hal roaita khalilan yusi'u u kholidan." Cere cewek awang, "El kandani Ibrahim, hal roaita khalilan layu hipu ayal ke kholidan, kandani Ibrahim kue tu mu ono kekasih, ora kepen ketemu sing dikasi." Wah oh, meriang Ibrahim, <tuh> iku him, ya Kholilah Rahman Ibrahim jarienda ya Allah iku, oh natah kekasih, si siap ketemu, sih dikasih, masuk aja wis mati lah, wis mati lah, <tuh> <tuh> <tuh> jadi Allah itu dalam kitab-kitab dia, lu kayak sekitar bintar ya, nah iku, aku jah singkanggueng kafir Yono, ya, ku jai Allah ngadepi poron abin ini ya, no. termasuk Nabi Musa Nati luno melaku melaku tuh selain dendeng wet dicokot semut sito ingatan ada no, ceritaan, evaluasi Nabi Musa ngalami Nabi Musa no pesinton tapi rata-rata lama dari Nabi Musa onok banjir onok banjir gitu terus yang soleh yang dolim kenaik ape onok gempa ya kenaik ape, apa musibah soleh toleh kenaik ape, soleh dolim kenaik ape, apa nah, soleh, Nabi toleh betolah, soleh, wape be, toleh, aku beling, keseoleh nopo? Be, Soleh, toleh itu nembong. Walhasil protes Nabi Musa, seputih to gusti, nak gawe adabku pilah-pilah dong, yang dolim kena, yang soleh tidak kena. Jadi proper sional, singger mangger mengen. Bar ger mengkeselan Walhasil selain ini dicokot semut sitok, kerangkang diorama mungkin. Muamu saumah diobong kafe, karen diobong kafe, jat, Nabi Musa takut ibu Ya Musa, hala enam wakita. Sing nyokot si ya sing dihubung si itu, terus kabeh. <tos> Jabinap, lu jawab toh gusti. <tos> <tos> <tos> ya, terus raja, ya raja jawab saya suka yang uno, saya Jadi dicokot kerangkang si itu. <tos> Awah gada sunnah. Nak musibah kena eka pe kok sing soleh mati ini dianggap sahit seng rasa soleh tianggep sangit dianggap dole <laughs> <laughs> malah ketika nih neng ketika nih pengeran watakku fitna talatu sifen naladina tulamu mingkum hososobe so, na ono fitna ono coba sing soleh lah nopo kan <noise> contoh gampang, misalnya kates nih pun sewu gempa kados banjir kados musibah kabe wali rawani dungo supoyo musibah gu ilang karena ketika ronok gempa, misale, ronok banjir, ono wali duno, gusti supaya tidak ada banjir, tidak ada musibah. Masalahnya naraono musibah, sing maksiat yo ya tenang, sing selingkuh yo ya tenang, sing dendutan purno yo ya tenang. Artinya kalau tidak ada musibah, yo ya jadi tenangnya maksi, Masih. Maksiat ya. Tapi naraono musibah terus, sing jumatan yo ya beti, berkorok gempa sing ya. ngaji yo ya beti, sing lagi itikaf, yo ya beti. Ya, tapi kan satu-satu sing maksiat Jaweti, sing toat Jaweti ya lah. Nak coroel mutasau gak masalah. Wedine wong toat dadek no Ngerosok apa sih? Terus balik Allah jajal wah, Wadznu Allah maljaa Aminawohi ilah ilah. Sing wong doleh mau muni wadu wadu gak nyebut pangeran. Iki tambah doh pangeran mrg muni wadu wadu gak nyebut ya Allah Sing soleh tambah parek pangeran. paham gak? kamu bilang sudah ada sisi-sisi, solusine solusinya kudu-dongong kita juga tidak kesane kerasannya Saman sama ada misalnya ada kurang udang orang sholim bayang udang juga wudhu mejit piye, ada banyak yang ada wudhu Wong dolem kurang ngajar banyak juga kolam renang dokato ancak, orang sholat banyak juga kolam renang dia juga jajat itu yang merbanyu anak malaikat mempertimbangkan itu tak kaya banyak, itu jelas tapi naro nembanyu seh soler aku tuh tenan. Tapi nak banyu akeh sing dolim jor renang tenang kita lihat. Terus kue takut neng. Lalu sikap Tuhan gimana guys? Malah takut. Senengannya kok takut sikap Tuhan. Iya sepokoknya kisah pukusomben dengan akhirat. Agar penggunaannya salah di kisah, penggunaannya benar. Gak di kisah. Pusenengannya kok merokokasi. Woro nopo nopo nopo dan sesi gak takok. Gusti, kalau hujan, kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? <laughs> repot. Saya suwe. Fungsinya apa, Gusti? Hujan yang jatuh di laut. Soal ilmuwan meliti, walhasil susit di penemuan. <laughs> Tapi biaya-biaya tetap maksa. Tetap menopo. ya rasa ngono. enak asal di channel-nya. Ibu amal soleh itu wis walasih teng akhirat. Mulane agama iki limangka, nayar juwa wal yaumal akhir. Agama iku ukurane ya wong iman sok ben yaumul akhir. Nek nang ning donya iku padha. Wong sing dhuha nak sugah ya suka sing ra duha cino-cino suka nggih. Dene opo sugih. Wong duha kebudan, ya ke kebodhon ya akeh sing tahu duha raka ra Oke. Okay. Wong ning dunyo cek ka jelas disebut watilkal ayamu nu dawi duha. Penan asal di cening dunia itu undau undi sing soleh be sing dolim napa? po undi di akhirat lagi akhirat akhiwong soleh u pertahatan nan ketika wong dolim cuning rokok wong soleh was pesta dari macam-macam macem seboleh model be wae ono wae nah, neng dunia sing soleh meriang milih rawani maksiat, maksiyat duit randu semacam-macam wajah wayo sing halal wedi bojo lor wong soleh neng dunia ku lor Sing halal wedi, sing dosa wedi, ya halal, ayo akhir maksiat bukti, ono sing gelem juga elek, wah wong soalnya wong soleh, soalnya soleh, wong soleh, wong soleh, wong soleh, wong soleh, wong soleh, wong soleh, wong soleh, wong soleh, wong soleh, wong soleh, wong Melayani bener Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, Utheti Khalifah, ini utheti gubernur Pesro zaman Rian, Cipta Koi, Mbak Salman, Jaros Aikin, ini kan soal, kok buatan syukuran, so benang, syukuran. So, ini suwarko syukuran, saya kira jelas masa depan, melayani golongan yang saya kira jarang syukuran, di Salman Al-Farisi, so benang, aku syukuran dengan syukarko, tak udah. <laughs> Mergosalman al aku-laku diundang ya karim, kaum hewong terhormat. siapa dekne? ini. Akhirnya ini cong tak kandani. karim, wa indah kal tuh laim. Oh soben, naya aku menabuh swargo lagi udang ya karim. Nabi aku soben nak menabun roko udang ya laim. Harusnya orang Islam itu Quran yang akhirat. Aku nambuh swargo berarti karim, orang terhormat. Nambun roko berarti laim. Panggilaniku soben itu, tunda sih panggilaniku soben. Aku, so aku menabuh swargo. <laughs> Nah, itu yang selalu akhirat, malyo, malaya, tene, ragu, nabi wong saiki wis lali akhirat. Surah Ar-akhirat kuwi yang dunyo mlolyo wis melitene ra karuwen. Wis ora ro akhirat blas iki, wis akhirat. padahal nabi nak ngentikan sing diulang-ulang, mangkana yu'minu billahi wal yawm. Dadi kudune anu ora perlu ngrasak larat saiki, mlarat tenan nek nang neraka iku. Ya ora sanggra rasa tenan ya nek wis wis wargo iku. Mun ning dunyo bojo sitok kerenge kok ngrasak sugih-sugih apa mau mau sih, tak mau wah, bojo islam biasa artinya Nabi Sulaiman jika itu lagi protes mesti Gusti zaman di dunia saja punya seribu masa di surga Lihat, secara Soleman jelas gak gelem kan? masa ini surga kelas V, saat di dunia saja punya seribu, masa di akhirat turun? <tik> Wah, <Wow>. eleng-eleng <tik> Jadi nih tuh nyokuloh kecuali Wong Alim Muljalah teng dunia gitu biasa mawon, menjengben entah ini syukuran kulo mungkin ini kekarannya guys. Semuanya ngoten. Ya seni dunia syukuran sakadari. Sebenernya nggak usah utang kuting, tapi syukuran ya sakadari. Misalnya resepsi nirokin ya Rabu boh syukuran sakadari. Tapi nak bujunya ayu Rabu boh gedenin. Syukuran fen Wong Roh Cafe. Istri siapa? Famidatos kulina nope kalau pesen tentang jenengan dewi awaniku sing halal urib, artinya sing urib untuk ridani Allah, niku sing uribe amba inalillah lika manhalaka amba wa yahya man hayyan apa ina jadi sing oleh urib untuk ridani Allah, niku sing urib ngerti bukti ayat-ayatnya Pengiran, papi papi neng duniaku di gairibu benroh ayat-ayatnya Pengiran, Rosul kabed diutus yo yastu alihim Ayat tiga wayu al di muhmul kita bano pwal ikmal saya kira uang raro ayat ayatnya pengeran ono udan deres pikiran nih wah alhamdulillah sopanen raro udan ora panen sajane nak ke Islam tena nono udan itu bukti rahmat ya Allah raro udan ya bukti dipijahani Allah oh, rapihiran pertama itu mesti dagangan nih misalnya ono bakul es kok terus udan masya Allah mateng wah ngono. Oh. <tell> <tell> Jadi, allah ya, gue nomor teluk Lasnoais. Pokoknya nomor Cijiku Arab Arabudan Yoyeling sawa. Wedi panas ya, Wedi sawah Nah, cara uang seng ulama tenan ini paling gak, ya meskipun rasa lalu mikir. Arabudan bukti rahmat allah. Arab panas bukti dikjaya nih. Allah melanda jari fikar menakandani. Mata akto ka asyhadaka birroh. Wa mata mana akka asyhadaka kohroh. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang digjaya dan kamu lemah. sehingga tidak bisa mengatur kehendak Allah. Fafikul dan muta Arifun di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Ya kue syukur, utawa tawadu, nak tiga isyukur, nak racika tawadu. Mestinya pas radikei kan Gusti kalau menunggu so mancah gadanin jenengan buat jenengan suka nih ghae jenengan mancah buatin gadan pulau mancah pulau doef eh, gesticulau lemah sesi awak aki dewi, wah, kas ngonoai, ketik kue kok ditetiri dibutuh ayu berarti awang ngi tak nabi nasib ibu jelek awang ngi tak nadik sampai uang <laughs>. sampai uang seg dua selera dipaksa makan yang tidak selera nya Lelah juga diselera makan enak orang kaya kan. Diselera mobil mewah, Allah subhanahu Wa Ta'ala mata Kalau Allah memberi kamu, Allah ingin memperkenalkan bahwa dirinya ada lezat yang baik. Kalau sedang tidak memberi, Allah ingin mengenalkan bahwa dirinya adalah dendat sing aljabarul mutakab, nggak bisa diintervensi, nggak bisa diatur, nggak bisa dirayu. Karena kudune bangga, Alhamdulillah gusti, engkau majen dendat sing jos, kena di-rayu, nggak kena diintervensi. Tanya ada lucu, saya makhluk kok mengintervensi anda? Lah, anak muda soal ini tenan gue, jos tenan, separah pengirahan tenan.